Melihatmu oh bahagia Satu hal yang terindah Anugerah cinta yang pernah ku punya Kau buatku percaya Ketulusan cinta Seakan kisah sempurna gantinya Masih jelas teringat Kalau yang anak, Seakan semata mungkin menghilang Ingatkan, tak tersisa lagi waktu bersama mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja mampukah ku bertahan tanpa hadimu Tuhan sampaikan rindu untuknya Masih jelas darinya Pelukanmu yang hangat seakan akan semua tak mungkin menghilang Kini hanya ke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 Tanpa harimu saya Tuhan sampaikan rindu Untuknya Oh Masih tersimpan Setiap kenalan oh, oh, oh, oh, oh, oh. Semua cinta yang Kau tak akan Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku ber Sampaikan rinduku untuknya Sampaikan rinduku untuknya